Waspadai ada kemungkinan emas akan bergerak rebound. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas 1 terus bergerak ke atas dan menembus level 1781.90 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1794.29. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212